Warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi dulurku. Hari ini tetap jualan kegiatannya, tapi bukannya terang, malah hujan kembali. Hah, ini kaki kena flu, entah subuh, bangka Oke, lanjut dalam uh -uh. tanah. Ya? Dengar tapi ya, saya ayam barang di tongkol isi tongkol biasa salam. oke lor untuk video penjualan ini saya skip aja ya soalnya kondisi baterai hp ini tidak memungkinkan seperti biasa mampir ke rumah ibu persiapan pulang kucing kan dia, ya, kakak teman kan. Siapa sih gawat? Tegane. <laughs> <tuk> saya pura ngatus regane kucing Tapi gampang nguculan, gampang ngilang Nanti percaya tak boleh aneh. Kau yang ngobrol, saya pura ngatus gitu, model-modelnya. Baik malah delek. Ayahnya naik lah, kucingnya. Wah, wah, wah, wah, kucingnya singkau <tuk> Oh, gede. Eh, kemudian ya, apa tahu? Oh, kucingnya besar loh, itu ya. Bobotnya itu 5 kiloan itu. Nggak tahu lah, pokoknya besar banget, kok Kucing-kucing berat. Aduh, kemudian ya, Malah melahirulah. Pochi ngai nak? nyapole, tulanan jagung, heeh eh, di ngelupi. Pochi golek tiga, lekki, heeh, ngapo, ngelupi, eh itu keliatan pora induknya lagi. Jadi kucingnya versus kucing tukon versus kucingnya tangga ya ceritanya. Ati celak si ekor di sini kan kalau cerita cerita bagi dulurku aku, gono sayang dua kucing kono gih. Iya kucingnya gampang gelutan, apa ora lek itu Jadi di rumah ibuku ini kan ada kucing perempuan itu dua, yang satu hitam, yang satu hitam, yang satu hitam dan putih itu dua perempuannya. Terus kucing dua ini sepertinya merebutkan. Itu merebutkan dua kucing itu, saling mencari perhatian lah. Jadi, mereka itu disayang, mereka ada ini tuh. Ya, seperti inilah Tanya apa coba ini, kucing ini jadi tarung mangga ini. <ganti> Cuman diam-diaman, ya dia. kucing rang rang ya wes kontak wes kala wes kala itu tentu lagi itu ternyata wes wes wes wes wes wes wes wes berber wes menang ah sampai rumah kondisinya hujan lagi rupanya tadi di perjalanan tuh kehujanan basah nih kondisinya Oke, okay, dulurku, sekian dulu video kita hari ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.